Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alem Daun di sini. Bagaimana kabarnya kalian di sana? Semoga baik-baik saja ya. Karena di sini juga baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenge of Others. Kali ini kita memasuki episode yang ke-10. Di episode sebelumnya, Osung oh berhasil membuka topeng Sohyeon, Namun, ternyata orang itu adalah Jaebum. Ya, mereka berdua sempat bertukar tempat di waktu yang tepat. Jadi, sebelumnya, Ajung dan Soyon yang menemui Sunha memberikan informasi lokasi karapan itu kepada Jaebum dan Chanmi. Beruntungnya, mereka bertemu Sohyeon, dan di sanalah mereka mengelabui Osung. Oh Kemudian, Sohyeon bisa pergi ke rumah sakit menemui ibunya yang sudah meninggal. Ternyata, polisi mengetahui soal siaran langsung itu, dan mereka pun menuju lokasi karapan. Oh Sung mencoba kabur namun polisi berhasil mencegahnya sehingga mereka semua dibawa ke kantor polisi termasuk j -Boom. Detektif Jin melaporkan kejadian itu kepada kepala polisi. Detektif Jin mengira kalau Osung ada keterkaitannya dengan pembunuhan di bengkel itu karena dia tahu banyak tentang kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Saat interogasi, tentu saja Jaebum mengarang cerita untuk alibinya tersebut dengan berpura-pura ingin menjadi pahlawan saat tahu siaran langsung itu berlangsung. Dia menganggapnya sebuah permainan, namun saat melihat ekspresi Osung yang marah, dia sadar kalau itu bukan hanya lelucon saja. Jaebum pun bertanya. Apakah kasus itu akan dianggap sebagai kejahatan Dan detektif Jin menjawab kalau itulah yang sedang polisi cari tahu Mendengar hal itu entah kenapa Jae malah tersenyum Seolah senang kalau Osung oh akan diselidiki Jong Kyung mengatakan kalau yang dia lakukan adalah untuk membalaskan dendamnya Karena orang itu sudah menghancurkan kakinya dengan mengatakan kalau dia umpannya dan tinggal menunggu saja orang itu datang menyerangnya lagi. Detektif Hyun tidak mudah percaya begitu saja dan tahu kalau sebenarnya Sun Sunhalah umpannya. Dan saat ditanya kenapa Osung oh terlibat, Jongkyung mengatakan kalau siaran langsung itu adalah rencananya untuk menangkap si pahlawan bertopeng itu dan meminta dirinya bergabung karena berpikir hal itu akan seru. Namun saat ditanya apakah Osung oh mengetahui siapa sebenarnya orang itu, jelas saja, dia menyangkalnya. Namun Detektif Hyun malah seolah memprovokasi Jong Kyung kalau Osung oh hanya memanfaatkannya saja. Kali ini Osung oh yang diinterogasi, dan saat diinterogasi, Osung oh meminta maaf karena kecerobohannya tersebut. Osung oh beralasan kalau dia melakukan hal itu hanya karena ingin populer di antara teman-temannya. Namun, para detektif jelas saja tahu kalau tidak mungkin itu adalah alasannya, karena mungkin saja Osung oh sudah mempertimbangkan segala resikonya. Dan pasti yang Osung oh inginkan yaitu agar polisi bisa menangkap si pahlawan, meskipun dirinya akan ikut disalahkan juga. Namun, Osung menyangkalnya, dan Detektif Hyun menyinggung soal ekspresi marah Osung yang terekam seolah kecewa kalau orang itu bukanlah orang yang diharapkannya. Detektif Jin terus mendesak Osung sehingga membuatnya sedikit gelisah. Detektif Jin menduga kalau Osung ingin polisi menangkap si pahlawan agar si pahlawan itu juga diselidiki atas semua kasus itu juga. Mengetahui kalau dirinya dicurigai sebagai tersangka atas kedua kasus itu membuatnya berbicara kalau sebenarnya yang dia curigai adalah So Hyun. Chanui dan yang lainnya berusaha untuk menghibur Sohyeon, dan mereka juga bertanya tentang interogasi Jaebum. Sohyeon meminta maaf karena melibatkan Jaebum dalam hal itu. Mereka pun pergi bersama menyimpan abu mendiang ibu Sohyeon. Bahkan Soyeon pun memberitahu mereka kalau Abu Won Seok juga berada di sana Sehingga mereka pun mengunjunginya Saat Ajung mengungkit soal pembunuhannya Soyeon mencurigai kalau ada yang Chanmi dan Soyeon sembunyikan Mereka berdua pun akhirnya mengakui kalau mereka mencurigai Osung sebagai pelakunya Namun karena mereka tidak mempunyai bukti yang kuat Chanmi tidak melaporkannya dan meminta mereka untuk merahasiakan hal itu Kemudian setelah itu Osung menemui menemui Jaibom dia mengungkapkan kekecewaannya karena sudah dianati oleh Jaebum. Osung oh yakin kalau Jaebum bertemu dengan Sohyeon karena itulah dia membantunya dan berpura-pura sebagai si pahlawan, sehingga rencananya gagal. Akhirnya Jaebum pun mengatakan kalau dia melakukan itu karena tidak ingin Sohyeon ditangkap oleh Osung. Oh Namun hal itu membuat Osung oh semakin kesal karena menganggap Jaebum tidak tahu terima kasih atas semua hal yang sudah Osung oh lakukan untuk memulihkan ingatan Jaebum. Namun Jaebum malah berpikir kalau Osung oh memanipulasinya dengan membuatnya berpikir. Kalau dia mempunyai hubungan terlarang dengan Won Wonseok, Osung sudah muak karena apapun yang dia katakan pasti tidak akan dipercayai oleh Jaebum. Karena itulah, dia memberikan petunjuk dan menyuruh Jaebum mengingat gedung di mana dia melompat untuk bunuh diri tersebut. Dan saat Jaebum sudah mengingatnya, Osung yakin kalau Jaebum akan datang lagi kepadanya karena hanya Osunglah yang ia bisa andalkan. Chanmi dan Jaimu pergi bersama untuk menghibur diri dengan melihat matahari terbenam di tepi pantai Mereka juga makan hidangan laut di sana Chanmi pun teringat dengan cerita kakaknya yang berkencan makan kerang dengan Ajung Yang itu hanya kebohongannya saja Lalu dia melihat foto yang dimiliki Osung itu membuatnya berpikir kalau mungkin salah satu orang yang dikencani kakaknya adalah yang ada di foto itu dan yang bisa ditanyai tentang itu hanyalah Osung saja, yang berarti Osung adalah tersangka dan juga saksi. Di sisi lain Osung dimarahi ayahnya dan ponselnya juga disita. Jaebum yang sedang mandi mendengar suara aneh di kamarnya saat dia mengecek seluruh kamarnya kamarnya berantakan. Namun tak ada tanda seseorang pun yang masuk dari luar dan tiba-tiba saja ingatan Jaeboh masuk. Ingatan Jaeboh yang masuk adalah dia sedang melakban sebuah pintu. Chan Mi pun meminta bantuan pada Jaeboh untuk mencari informasi dari Osung, oh sehingga Jaeboh pun menemui Osung, oh berpura-pura kalau dia sepenuhnya akan mempercayai Osung oh jika mengatakan yang sebenarnya terjadi di gedung tempatnya bunuh diri itu. Ho mengatakan kalau Jaibum jatuh dari gedung itu pada tanggal 22 April saat perayaan hari pendirian sekolah Namun yang lebih mengejutkannya ternyata Jaibum tidak bunuh diri Melainkan didorong oleh Won Seok Chan Mi yang memang sengaja sedari tadi bersembunyi Mereka pembicaraan mereka dibalik tirai menjadi terkejut Dia tidak percaya kalau kakaknya lah yang mencoba membunuh Jaibum Osung mengganggu Sohyeon dengan mengungkit soal kematian ibunya, jelas saja membuat Sohyeon marah dan ingin memukul Osung. Namun tiba-tiba saja dia pingsan dan membuat teman-temannya cemas. Chanmi yang lemah setelah keluar dari auditorium melihat ada ambulans dan para siswa yang berkumpul membuatnya bingung. Namun melihat Sohyeon berada di Tandu membuatnya segera berlari dan memberitahu tim medis kalau Sohyeon memiliki dokter spesialis karena menderita tumor otak Dan Chanmi pun langsung disuruh ikut untuk ke rumah sakit itu Jelas saja Ajung dan Sohyeon atau wanita berambut putih itu dan orang-orang yang berada di sana terkejut mendengarnya Dokter Juan pun memberitahu Chanmi tentang kondisi Soyeon Sedangkan Chaibu merenungkan perkataan Osung tadi saat di auditorium Ternyata Osung tidak melaporkan kejadian itu karena Won Seok mempunyai kelemahan dirinya Ajung dan wanita berambut putih itu pun mengkhawatirkan kondisi Hyun so Tidak percaya kalau sahabatnya mengidap tumor otak dan merahasiakannya dari mereka Mereka mencoba menghubungi Chanmi untuk menanyakan kondisi Soyeon Namun Chanmi tidak bisa dihubungi Chanmi -me juga merenungkan perkataan Osung tadi, dan membuatnya sedih dan marah kenapa kakaknya melakukan hal itu Sementara itu, Sohyeon pun sadar dan diberitahu dokter kalau Chanmi lah yang membawanya Mengira kalau Sohyeon memberitahu Ok Chanmi -me soal penyakitnya Sohyeon pun mencoba menghubungi Ok Chanmi -me, namun tidak ada respon Setelah mengecek pesannya, Chanmi -me mengirimkan video padanya Yang mengatakan kalau dirinya sudah menyerah mengungkap kematian kakaknya karena dia mengetahui hal lain kalau kakaknya mencoba membunuh Chaibook Dan menyuruh Sohyeon untuk tidak menyelidiki kasus itu lagi Ok Chanmi pun meminta maaf dan berterima kasih serta berpamitan Sohyeon pun segera berlari berusaha mencari Chanmi di rumahnya namun ternyata ya ternyata semua barang-barangnya sudah tidak ada yang tersisa Dan hanya sebuah surat yang berisi pesan agar Soyon menjaga kesehatannya Dan Ok memberikan gelang merah yang dia buat dari tali sepatu ibunya Soyeon Berharap kalau itu akan jadi jimat keberuntungan dirinya Jae juga mendapatkan pesan video perpisahan dari Chanmi yang mengatakan kalau dia meminta maaf dan berterima kasih atas segalanya. Aduh, Chanmi, oh ok Chanmi. Soyeon memikirkan perkataan Chanmi kalau Won Seok mencoba membunuh Jae Boom dan berpikir dari mana dia mengetahuinya. Soyeon pun langsung mencurigai Osung dan segera menyelidikinya. Namun saat dia akan ke rumah Osung, Soyeon melihat Jong Kyung datang menemui Osung dan betapa terkejutnya Soyeon melihat Osung keluar memakai sepatu putih bertali kan merah di salah satu sepatunya, dan itu mengingatkan dia dengan kesaksian Sejin waktu itu. Jongkyung pun mengajak Osung pergi ke karapannya, membicarakan tentang Sohyeon yang harus dibunuh karena kekacauan itu. Namun tiba-tiba saja Sohyeon datang dan memukuli Jongkyung. Lalu Sohyeon menghampiri Osung yang ketakutan sambil menodongkan pisau. Namun bukannya takut, Sohyeon malah mengatakan kalau perkataannya pada Jaebum itu pasti hanya kebohongan agar Jaebum mengira kalau dialah yang membunuh Wonseok. Padahal Osunglah yang sebenarnya membunuh Wonseok. Mendengar tuduhan itu, Osung tentu saja tidak terima. Namun Sohyeon malah menghajarnya habis-habisan, sampai babak keluar. Hentak bagaimana polisi bisa datang ke sana dan membuat Sohyeon berhenti menghajarnya? Ok Chanmi pun merenungkan semua di tepi pantai Lalu dia mendapatkan pengingat dari ponselnya Kalau setahun yang lalu dia dan kakaknya juga berfoto di tempat itu Saat melihat foto-foto itu Chan menyadari kalau foto itu tepat diambil pada tanggal 22 April tahun lalu Yang berarti pada hari itu kakaknya sedang bersamanya di Busan Kakaknya bukan berada di gedung tempat Jaibum jatuh Seperti yang dikatakan Osung pada Jaibum Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa bukanlah kakaknya yang Coba membunuh Jaibum. Oke, itulah episode yang ke-10 kali ini. Bagaimana menurut kalian? Episode yang ke-10 ini jadi sepertinya yang dicurigai sebagai pembunuhnya adalah Osung. Oh ya, mungkin saja Osung oh cemburu atau merasa iri kepada Won Seok karena dia bisa dekat dengan Jaibum. Mungkin seperti itu alasan Osung oh membunuh Won Seok dan mencelakai Jaibum. Ya, oke lah. Daripada penasaran, kita tunggu saja episode-episode selanjutnya. Tinggal 2 episode lagi ya teman-teman. Sampai jumpa di episode yang ke-11 mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.